Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita buka dengan kabar spesial yang diunggah oleh kak Lensa di Disimak para sahabat Postingan, foto cute, bunda Lesti dan abang Fatih Wow, keduanya tampak happy banget ya Alhamdulillah setiap hari kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita, kali ini lewatnya Unggahan Kalinsa Doni Salfok Dengan kalimat yang diposting Bun, lihat deh Simang Doni bucin Jadi keinget Guzel katanya Tuh, Aduh, bisa baik ya Om Doni, Masya Allah <tuh bekerja> Abang Fatih katanya Kangen Guzel, luar biasa banget ya Semoga Abang El selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Kemudian bersama di Simang juga Kita mendapatkan kabar bahwa OG ternyata hari ini merayakan kelulusan di Wolfgang loh Masya Allah Dikabulin oleh bos besarnya Pabil dan Bunless. Oji dan Tim Leslar Entertainment merayakan Tentunya kelulusan dari OG malam hari ini the best banget ya Masya Allah Oji bangga banget mempunyai bos besar seperti Lesti Dambilar yang tentunya memang benar-benar baik dan sangat luar biasa Kita lihat persahabat di kalimat komentar dari lisan202 disitu mengatakan Oh tak kira udah lulus kuliah si Oji BTW congrats ya Oji sukses lalu kedepannya amin Tuh banyak sekali yang belum tahu ya bahwa Oji Tentunya baru lulus sekolah nih. Masya Allah, mudah-mudahan Oji makin pinter, makin sukses ke depannya. Kita lihat di diunggah Lintar. Lintar satu jam yang lalu memposting foto bareng tim Lancer Entertainment, dan kita lihat persahabatan ya. Lokasi saat ini di Wolfgang, Masya Allah, luar biasa. Oji spesial malam hari ini adalah malam bahagianya Oji luar biasa. Dan kita lihat juga bersahabat ya di unggahan Mas Gongli pun ini sama memposting foto barang tim Lasar Entertainment sedang merayakan kelulusan dari Oji dan simak kalimat yang dituliskan oleh Mas Gongli mengawal Ahroji Ismail 14 sampai kelar sekolah. Wow begitu tuh tanggapan dari Mas meskongli ya Mengawal Oji sampai kelar sekolah Alhamdulillah kongrats buat Oji mudah-mudahan makin pinter Dan mudah-mudahan sukses amin Demol ini pun tentu banyak sekali ya ucapan selamat untuk Oji nih Kita lihat persahabat dari akun yusnita Yus mengatakan Gaya banget si Oji, congrats Oji katanya tuh Wow, luar biasa banget ya Oji memang hari ini Masya Allah luar biasa Happy banget dan Alhamdulillah Idola kesenangan kita juga bersahabat ya Selalu memberikan kebahagiaan untuk tim dan karyawannya Dan kita lihat persahabat vitamin Langsung dari idola kesayangan kita Wow, terpantau tuh Bapak Bilar Saat ini juga berada di tempat yang sama Kali ini bersama Haris Priza nih, persahabat ya Dan Bunda Lesti Kejora Tentunya kelakuan idola kesayangan kita Memang gesrek banget nih, persahabat ya Cuma perkara, filter, dan sound saja yang diulang Mereka sampai ribut loh Tapi ributnya cute, Masya Allah Dan kita salafok selalu dengan penampilan idola kesayangan kita luar biasa setiap hari tampil kece dan keren banget ya Apalagi Bunda Lesti semakin hari memang semakin cantik <gif> Luar biasa malam hari ini adalah malam spesialnya Oji pokoknya Didukung langsung oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti di Disimak juga persahabat ya kita lihat di unggahan Les Larsik yang meripos kembali unggahan dari Papa Bilar Perhatikan baik-baik nih persahabat ya Inilah kejailan kejulitan dari seorang Rizky Bila terhadap Haris Riza Haris Riza tentunya disamakan dengan orang di Perancis persahabat ya Tuh kita lihat <laughs> Ini sih banget ya sampai Haris aja tentunya tersipu malu nih saat melihat kembarannya Emang Papa Bilar kalau nggak julid enggak Tentunya lengkap ya, Masya Allah. Semoga malam hari ini, mereka selalu berikan kemudahan kelancaran nah, apapun yang dilakukan, kita tetap support yang terbaik. Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.